Ya. Presiden Jokowi Sudah tiba di Cirebon Jogah Barat oh. Oh, oh. Presiden Menatap langsung Warga Cirebon Dan menyapanya Warga dengan antusias Penuh kebahagiaan Menyapa Pak Presiden Jokowi Dodo dalam perjalanannya di pengampaan Kalijaga, Cirebon, Jawa Barat, Pak Presiden meninjau langsung yaitu meninjau dalam pelaksanaan vaksinasi kepada warga Cirebon, Jawa Barat. Kita simak vaksinasi berikut ini. Pak Presiden disapa dengan bahagia dan naruh oleh warga Cirebon dan melihat langsung vaksinasi berikut ini. Datang Pak. Demikian kabar kabarin Cirebon mengabarkan.